oke okay, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallallahu berjumpa lagi dengan saya di sini di kolom jaya teman-teman semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan nimbangan Allah s.w.t ya. uh, ini adalah video kedua tentang dispenser bagaimana dispenser itu bekerja uh, sebelumnya sudah pernah membuat dan pernah upload di channel yang kena hack dan kami tidak menyimpan salinannya itu kesalahan kami, oke, okay, tak apa-apa Eh, ini kami ulas lagi dispenser ya Bagaimana cara kerjanya Oke okay, dispenser ini kita tahu bahwa eh, alat mengolah air yang mana yang warna biru ini eh, air biasa atau air dingin yang warna merah ada air panas kalau yang air biasa ini seperti teman-teman lihat di apa skemanya itu di sebelah itu itu kami sudah lengkapi dengan link dari mana kami dapat gambar seperti itu daripada repot-repot buat gambar ya linknya sudah ada itu teman-teman bisa cek sendiri uh, oke okay ya yang warna biru air biasa atau air dingin bukan dingin seperti eh air biasa jadi dari galon dari tandon atau galon di sini nanti akan keluar langsung ke sini tetapi yang lebih khusus itu yang warna merah ini seperti di gambarnya ya teman-temannya Selain dia uh, melalui dari galon dari selangnya, dia akan dipanaskan dulu di tabung suatu tabung. Dia akan dipanaskan menggunakan uh, yang namanya uh, water heater ya atau pemanas air. Pemanas air di sini menggunakan elemen pemanas seperti nikel chromium kalau nggak salah seperti itu. Oke, okay? nah pada suhu tertentu dia akan mati sendiri nah yang membuat mati sendiri itu ada namanya sensor sensor thermo, thermostat namanya seperti itu berasal dari kata termo itu panas ya seperti itu jadi uh, sensor yang menggunakan dua keping uh, plat yang berbeda tingkat kepanasannya disebut dengan bimetal seperti di gambarnya itu ada linknya juga seperti itu uh, yang mana ketika dua pelat dijadikan satu yang mana tingkat pemuainya berbeda maka yang lebih cepat memuai akan membengkok dan akan memutuskan hubungan seperti itu kurang lebih prinsipnya seperti itu teman-teman ya oke gambar rangkanya seperti itu nanti akan kami bongkar ini biar teman-teman lebih jelas dalamnya seperti apa ya teman-teman ya ini Uh, sudah sebagian besar saya buka Dan sudah saya nyalakan teman-teman ya Ini sudah posisi menyala Dan ada airnya Oke okay, ya dalamannya seperti ini Ini barang lama teman-teman Oke okay, Bisa melihat lebih dekat dari sini Dan ini sudah saya Nyalakan sekitar Satu menit yang lalu ya Kalau ini saya Oke Begini dulu Nah ini nyala teman-teman ya ini nyala kalau sudah yang hijau ini yang apa yang menyala berarti ini sudah full ya panasnya kita akan lihat pakai ini nanti ya termometer digital ini fullnya itu berapa uh, full panasnya ini berapa seperti itu Nah kalau yang ini yang air dingin biasa saya ambil saya ukur ya hanya 27 ya 20 derajat ya celcius nah ini sudah lebih dari satu menit ya hampir hampir hampir 25 menit lah seperti itu oke saya akan singkirkan ini dulu saya akan memuliakan ke teman-teman bagian belakangnya ya sambil menunggu ini panas ya nah ini teman-teman kelihatan ya Oke, nah itu kamera akan saya turunkan sedikit. Ya. Oke, kelihatan ya? Oke. Ya teman-teman ya. Nah ini saya tidak akan nyetuk karena ini panas. Ya, yang ini, yang ini. Ini tabung, di dalamnya eh, ada ini ya, ada water heater seperti itu Atau yang sering disebut dengan pemanas ya Nah, kalau yang dingin, yang anu tadi itu yang biru Dari galon masuk ke sini, nah ini selangnya langsung ke sana warna biru Yang warna merah itu, nah itu turun dari sini masuk ke sini Teman-teman ya, masuk ke sini Ya, dari sini ya, dari sini ya, dari sini, masuk ke sini, ke bawah sini, masuk ke bawah sini, dipanaskan, ya, dipanaskan, seperti itu, uapnya dikeluarkan dari sana, itu ada selang sudah sana, dikeluarkan, di sini ada lubang ya, di sini ya, nah, di sini ada lubang, nah ini lubang penguapannya seperti itu, oke, kemudian, ee, uh, ini kalau sudah panas mencapai titik didihnya Bukan titik didih ya sebetulnya ya Tetapi batas dari suhu termostatnya ini atau bimetalnya ini Jadi termostat itu ini sudah mulai basah sini ngereseng teman-teman ya. Mulai ada bunyi ngereseng begitu ya Kalau saya dekatkan bunyinya seperti ini Ya, kedengaran teman-teman ya. Ini bunyi dari proses pemanasan air. Kalau lebih tepatnya bukan mendidih titik didih ya, tetapi e, batas kemampuan Bimeternya menahan arus seperti itu. Nah, ini bimetalnya teman-teman ya. Ini belum belum belum ini ya. Berapa ini Ini 35 ya. Kelihatan teman-teman ya. 36. Ini sudah sekitar lima menit, teman-teman. Dipanaskan. Ini tabung bagian luar sebetulnya yang di apa dicek sama kami ini. Kita tunggu dulu ya sampai ini betul-betul panas seperti itu. Atau termostatnya ini nyetek lah istilahnya. Ya. sini sekitar 38 delapan ya ini tiga delapan ya tiga tujuh delapan ya mungkin nanti uh, akan saya skip dulu ya biar tidak panjang-panjang durasinya karena ini menunggu Termostatnya nyetek, lah. Hidanya gitu, nyetek, gitu ya. Ya. Jadi, panas yang paling tinggi itu yang bagian ini, yang bagian eh, dalam seperti itu. Nah, ini ada juga yang selang ke bawah. Ini apabila ada kelebihannya seperti itu, nanti turun ke sini. Oke, sambil nunggu ya. Nah, tahu ini biasanya. Sepuluh menitan, teman-teman. Skip dulu ya. Oke, teman-teman, tadi kami skip dan ini kami putar lagi dan ini kurang lebih uh, hampir 9 menit, hampir 10 menit ya. Oke. Okay sekitar 8 menit, 89 hampir 10 menit lah seperti itu. Dan akan kami ukur lagi. Ini yang dari luar ya. Nah, yang putih-putih ini adalah dua kutub untuk pemanasnya, teman-teman. Kalau dari ininya tabungnya 40 ya. Sekarang 40 dari tabungnya. Dalamannya insya Allah lebih dari itu ya. Jelas, ini semakin panas tabungnya. ya Ingatnya, ini tabung bagian luar ya. Ini aja tidak begitu panas. Ini yang ini 36, yang ini yang ini 40, ya. 41 nanti kita juga akan ukur. Suhu dari airnya di depan Oke teman-teman ya Ini sudah berhenti Barusan saja berhenti ya, Ini sekitar 45 ya 6 Kita akan lihat Airnya Air di ini ya Ini agak lama Sebenarnya lebih mungkin karena Uh, Di sini tidak ada, ada galon, teman-teman. Jadi terbuka, saya akan belokkan ya, teman-teman. Ya, Bismillah. ini kalau ada kamera juga sudah hijau. Ya, ya, ini saya akan tembak begini. Ya, hanya 80, teman-teman. Ya, 80, ya, tidak 100, teman-teman. Hanya 80, oke cukup ya. Hanya 80, jadi tidak 100 derajat, oke. Ini saya cabut karena cukup berbahaya, panas juga listrik, air lagi. Oke, ya, teman-teman, demikian uh, uh, kali ini video tentang uh, dispenser. Ini cara kerjanya bagaimana, rangkaiannya bagaimana ya? Semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.